Cik, cik cik balik lagi bersama otong spinner ini kita akan review game Get of Olympus ya, kita bawa modal agak gede 185.000 kita akan mencoba mencari pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini kita pun akan berbagi info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor Olympus hari ini ya seluruh yo langsung gaskin aja biasa main di pet 2400 dulu lah ya 4000 sekalian lah 4800 double aktif. dulu kita manual dulu 20 spin ya seluruh dan yang bertanya kita main di mana kita main di RTP 8000 bosku situs lo tergacor Solid roja ke dunia hari di sini WD berapapun pas di bosku dan cuma di sini satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek RTP game gratis relief 24 jam per menit per detik naik kon sesuai dengan red game itu sendiri pastinya yuk langsung kasihkan aja ke RTP 8000 untuk link linknya saya sematkan di pin komen ya bosku intinya jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di rtp8000 satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek rtp game gratis live 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan rate gamenya itu sendiri pastinya Yola, langsung gaskan aja ke rtp8000 untuk link gacornya saya sematkan di pin komen pastinya ya bosku Yola, langsung gaskan saja cocok cocol mainnya di rtp8000 untuk link gacornya saya ada sematkan di pin komen back to the game ya sebelumnya ini masih di 20 manual kita belum kelar juga hai dong us, kasih kasih dulu Napa manual dulu kita coba cari-cari-cari ih cari, cari. dapet bispin dong yuk semoga reisi us kasih yang paham kasih yang manis-manis us Aduh gelas kurang satu anjir konekin aduh jinjir kurang satu kuning dulu jadi mantap yuk hijau atau biru ikut aduh biru juga kurang satu tiga iya kurang satu juga anjir Kuning aduh aku tak kurang satu tuh. Tuh tuh tuh tuh. tuh, tuh. Hmm. Kuning. Aduh, ungu biru. Biru jadi biru jadi kuning jadi. Ayo. Lagi dong cincinnya. Cincinnya hmm tur. Aduh enggak ada. Enggak ada petir anjir. Aduh nanggung waktu, Lumayan yo 13.000 petirnya mana, Cok? nggak ada petir, Cok. Cok. Baru ditambahan gitu loh. Ayo us, mantap ya atas gelas kasih petir enaknya hmm, Lumayan banyak kaldu-kaldu semua. Kaldu-kaldu semua anjir. Aduh du du du Lima lagi. Hmm lumayan nih kalau biru turun sih. Aduh nanggung Cok, biru kurang satu. Kuning masih kurang banyak sih setelah 81.000 lumayan tambel udah 17 tinggal kita nunggu momen-momen pecah yang mantap gitu loh. mantap yuk gelas kasih dong tuh gelas kasih dong gelas kasih mantap atas gelas kasih petir mantap yuk birunya jadi dulu birunya jadi mantap hijau jadi hijau jadi hijau jadi, jadi ungu jadi nih ungu jadi gurih hmm, nih atas cincin kasih petir lumayan 30.000 kali 23 mm 700-an co co co co. Aduh du du du du du. Mantap kali. Wes 800 lagi dong. Kuning mm, biru biru susah sih. Biru jadi sayang petirnya enggak ada, Cok. hmm scatter dong 2 wici. Ah, itu. dong satu lagi co. tanggung panggung. Hmm, mau. Flash kurang satu, Cok. dua kali lagi. Aduh last one last konekin dong. Ah, maku tak kurang satu anjing. Lumayan lah ya, 887 cuk. Kita udah JP JP mantap ini namanya, cuk. Aduh, oh, kukira lagi anjir. Eh, kita udah profit profit mantap, cuk. Aduh, duh duh duh duh, saya, saya turun bet dulu, cuk. Turun bet kita main aman dulu, main aman kita putar 20 kali ya, ya.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 Info slot gacor hari ini, info slot hari ini, info slot gacor oliver hari ini, RTP slot gacor hari ini, RTP slot hari ini, RTP slot gacor oliver besar ini ya seluruh karena kita selalu berbagi, oh slot gacor hari ini setiap harinya buat kalian-kalian semua, biar biar setia otong spin pastinya ya ya Dan jangan lupa kalau ingin bermain langsung gaskan saja ke RTP 8000 untuk link gacornya saya sematkan di pin komen jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di RTP 8000 satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek RTP game gratis real live 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red game-nya itu sendiri. Ini langsung gaskan aja ke RTP 8000. Untuk link gacornya saya sematkan di pin komen.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 kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini setiap harinya buat teman-teman semua pastinya karena kita tetap seluruh tanpa kalian kita, kita bukan apa-apa jadi kita ya sebagai rasa terima kasih kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini khusus buat viewer, viewer setia semua ya viewer baru pun enggak masalah ya seluruh ya yang penting jadi bantu like comment subscribe-nya share-share ke teman-teman kalian juga boleh karena cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini. Pola slot hari ini, pola slot gacor Olympus hari ini. Slot hari ini, slot gacor hari ini, slot. Olympus hari ini ya, slot RTP slot gacor hari ini, RTP slot hari ini, RTP slot gacor Olympus hari ini. Info slot gacor hari ini, info slot hari ini, info slot gacor lembus hari ini. Slot. Hari ini. Ya kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini. Setiap harinya buat teman-teman kalian semua khususnya Paul Aslog ya corolling pusari ini pastinya plus kita coba 20 quick ya slur, ya. kalau nggak ada tanda-tanda naik kita langsung gaskan WD kan saja ya target ya sejuta kita bisa WD lah kalau turunku uh, lebih dari sejuta turunnya senara berapa kita langsung gaskan WD kan saja ya suruh dana kesempatan WD nggak datang buat kedua kalinya man manfaatkan manfa manfa manfa manfa sebaik mungkin kesempatan-kesempatan WD ya seluruh jangan sia-siakan kesempatan WD ya seluruh karena kapan lagi kita bisa WD WD mantap dengan modal-modal tipis pastinya ya seluruh tadi kita bawa modal tipis banget dikasih WD WD segini Oh siapa yang nggak seneng bos hmm, kapan lagi karena namanya di RTP 8000 pastinya ya seluruh situ seluruh baga sort solid santai dunia haram dan selalu saya ingatkan sebelum bermain selalu cek RTP game biar kalian tahu RTP gamenya lagi gacor atau enggak ya yes, slow dan cuma di RTP 8000 kalian bisa cek RTP game gratis rilep 24 jam per menit, per detik naik turun sesuai dengan red game itu sendiri pastinya dilahasakan aja ke RTP 8000 untuk link gacornya saya sematkan di pin komen duh duh duh duh duh duh duh duh duh si, petir dong petir 500 turun ke 250 boleh dari kemarin tuh emang cuma pecahan-pecahan kali kali-kali mah itu lagi sering turun sayang pecahnya tuh dikit kayak ya biar 800 1.200 itu paling pecah di bawah 1000 lah makanya tuh lah males ya intinya terima kasih yang sudah menonton sampai akhir jangan lupa dibantu like comment subscribe nya saya otong spin pamit undur diri bye bye seluruh salam jackpot